terletak di bagian utara Banyuwangi, SMP Negeri 1 Wongserjo hadir untuk memberikan pendidikan yang maksimal dan juga layanan pendidikan yang penuh dengan inovasi. Selamat datang di SMP Negeri 1 Wongserjo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swastika, kepala sekolah SMP Negeri 1 Wongserjo. SMP Negeri Satu Ungserjo adalah satu-satunya sekolah yang besar di SMP Negeri Satu Ungserjo berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan inovasi-inovasi teknologi yang sudah diterapkan di SMP Negeri Satu Ungserjo. Di antaranya adalah absensi online ikantin e dan juga fasilitas teknologi yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh siswa awal mula sekolah kita itu tidak ada taman tersak Alhamdulillah berkat kerjasama dengan teman-teman yang ada di sekolah khususnya bapak dan ibu guru beserta karyawan SMP Negeri Satu Wong Serja sudah luar biasa lingkungannya, tamannya, penghijauannya luar biasa. Selain berinovasi di bidang teknologi dan juga melaksanakan penghijauan di sekolah, SMP Negeri Satung Sarujoyo juga sangat peduli terhadap siswa. Kami tidak akan membiarkan siswa putus sekolah. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat siswa tetap masuk sekolah sampai lulus. Ketika anak-anak e, di tengah perjalanan mengalami satu masalah atau satu hambatan e, yang menyebabkan mereka kemudian merasa enggak untuk datang ke sekolah, enggak untuk belajar, dan hampir mereka mengalami putus sekolah, ini memberikan satu e, konsepansi khusus kepada seorang guru, khususnya guru BK untuk memberikan layanan yang lebih kepada mereka, bagaimana supaya mereka ini bisa kembali untuk ke sekolah dan meneruskan pendidikannya SMP Negeri Satu Wong Serujo memberikan pelayanan pendidikan penuh inovasi dan membimbing siswa serta membinanya sampai lulus